Waspadai Euro USD sedang rebound. Secara umum, pada grafik satu jaman, bias harian pergerakan Euro USD terlihat berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound di ke area kritis. Perhatikan jika pergerakan EURUSD bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kisaran 1,17843-1,18013 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga EURUSD kembali bergerak bearish ke bawah menuju level 1.17362. Sebaliknya waspadai jika harga Euro USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.18013 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.18229. Sekian analisa forex untuk tanggal 23 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212